Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers dan Lestlar Lovers Dimanapun Anda berada selamat sore, selamat datang, dan bergabung kembali Di channel Youtube Diva TV yang akan terus memberikan info-info menarik Dan pastinya kabar spesial terbaru dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Pilar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 Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Tentunya kita mendapatkan informasi dari Bu Fir yang mengenai akun Instagram dari Rizky pilar Youtube Yuk langsung unfollow, ini dulunya IG Rizky Bilar Youtube Para sahabat yang sekarang sudah berganti nama jadi kopinya ABC dulunya itu Instagramnya Rizky Bilar YouTube persahabat ya kayaknya Instagramnya dihack guys bufir sudah konfirmasi juga ke Papa Bilar tuh persahabat ya rame ramai dihimbau untuk warga konoha dari bufir nih informasi yuk unfollow langsung akun kopinya ABC karena itu dulunya itu adalah akun Rizky Bilar YouTube kayaknya sudah dihack Bu Fir juga sudah konfirmasi langsung ya kepada Papa Bilar. Kemudian juga pesawat berikutnya, cedokan vitamin manja. Masya Allah, sore hari ini Alhamdulillah, walaupun lihat dari belakang aja, kegemoyan BBL membuat kita bahagia. Ada bunles juga, Masya Allah, Selalu kapelan tiap harinya. Kali ini memakai warna coklat, Masya Allah, Makin keren, makin membuat kita semakin bahagia dan bangga dengan Leslar. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh Kak Resa, anak sekolah lar Anak kecil gemoy amat walaupun kelihatan dari belakang doang Bajunya ucul, Salvok sama yang pakai lipstick juga katanya itu, Masya Allah Salfok juga dengan Bunda Lestia yang lagi memakai lipstick, Masya Allah Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan Di antaranya dari akun, ni underscore 359 Ucapan Bilar selalu jadi nyata ya, kemarin story pengen lebih lama di Madinah Eh beneran ke Kabul, apalagi di sana tanah suci Semua ucapan bisa jadi doa Bilar ucapin dong supaya saya banyak uang bisnis lancar Amin, saling mendoakan saja Mudah-mudahan kita juga selalu sehat lancar rezekinya Dan semoga bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji juga ke tanah suci Amin Berikutnya perselamat kita lihat juga fashionnya Abang El langsung muncul ya Outfit yang dipakai oleh BBL hari ini Tentunya mencapai 799.900 rupiah Masya Allah Selalu berkah Pokoknya untuk Lesla rezekinya Dan semoga segala urusan Selalu dimudahkan Kemudian juga persahabat Kita mampir ke tiktoknya Papa B Postingan Papa Bilar semalam Persahabat ya Ini tentunya viewersnya sudah mencapai 1,2 juta kali ditonton Masya Allah Masih tentunya terbukti Dukungan banyak banget dari orang-orang baik yang sangat tulus mencintai Leslar family Yuk ramaikan terus TikToknya Papa B Tentunya tulis doa-doa kalian di kolom komentar Mudah-mudahan doa baik tentunya kembali ke yang mendoakan Dan semoga doa-doa baik juga diijabah dan dikabulkan oleh Allah Amin Kemudian ini kabar baik juga untuk warga Konoha dari Bu terbaru Menginformasikan Lesti Kejora, insya Allah tentunya akan tampil di acara TKMTG, Tak Kenal Maka Tak Goyang Januari ini, persahabatnya tanggal 14 dan 15 Januari 2023 Jadi jangan sampai lupa persahabatnya, insya Allah Bunda Lesti akan tampil Kita lihat kalimat info lewat caption yang ditulis oleh Bufir Buruan Lester Lovers, Lesti Lovers, beli tiketnya borong, udah pada kangen lihat bunda El tampil lagi kan katanya tuh Lester bangkit, Masya Allah. Ini tentunya informasi untuk warga Konoha kabar baik banget ya Alhamdulillah. Lesti Kejora tentunya akan tampil di acara Tak Kenal Maka Tak Goyang yang akan tentunya diadakan tanggal 14-15 Januari 2023. Kita lihat juga bersama di kolom komentar, banyak respon yang diberikan. Dari akun di Instagram, Indah, 5644 mengatakan ini bunda di tanggal 14 atau 15 min katanya tuh Tentunya pantengin aja di tanggal 14 dan 15 ya Bismillah, mudah-mudahan inilah kesangan kita menampilkan penampilan terbaik Dan tentunya sudah kangen dan merindukan sekali Perform bunda Lesti Kejora Kita ada juga kalimat lain yang ditulis oleh Bu Fir Ayo semua admin, less lar Lesti Lovers, tolong promosi Biar rame, ntar sana Lesti Lovers, Lesti Lovers Katanya itu, Masya Allah yuk Sama-sama persahabat ya kita bantu ramaikan, Bunda lesti Kejora akan tampil di acara TKMTG atau tak kenal Makata Goyang di G-Expo Kemayoran. Support, dukung yang terbaik ya untuk idola kesayangan kita. Dan pastinya kita juga masih menunggu kehidupan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Di sore ini jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik dan bahagia dari lesti dan Bilar tentunya.